Dihina numpang hidup sama Rafi Ahmad, Syahnaz tampar netizen dengan beli rumah baru. Luar biasa, sebulan doang jadi hot di sahuran beli rumah baru. Okay. Yes. Wow. Yes. Yes. Oh. Raffi Ahmad punya alasan tersendiri mengapa adik-adiknya diminta untuk hidup bersama dalam satu atap. Sebut saja Nisha yang sudah lama tinggal di rumah Raffi Ahmad di Andara bahkan sebelum Raffi Ahmad menikah dengan Gigi. Namun sayang, dibalik keputusannya itu, banyak warganet yang malah mengolok-olok adik Raffi Ahmad dengan menyebut numpang hidup. Baru-baru ini, setelah mengeluhkan rumahnya kecil dan sempit, Syahnaz Sadikah dan JJ Govinda akhirnya beli rumah baru. Rumah lama JJ dan Nanas juga dijual dengan harga yang sangat fantastis pula. Hal ini tentu saja mematahkan anggapan miring dari netizen yang menyebut Syahnaz dan JJ hanya numpang di rumah sang kakak. Pernah diberitakan sebelumnya, pasangan ini sempat terusik dengan komentar miring segelintir netizen di jagat maya. Usut punya usut, semua hujatan tersebut bermuara dari keputusan Syahnas dan JJ untuk tinggal sementara di kamar Rafi dan Nagita Slavina usai proses kelahiran si kembar. Padahal sebelumnya, Syahnas dan suami sudah memiliki rumah minimalis. Namun, setelah beberapa bulan tinggal bersama dengan sang kakak, Syahnas mengaku membeli rumah baru seharga 6 miliar. Rumah tersebut memiliki luas tanah hingga 300 meter persegi. Pencapaian Syahnas tersebut membuat Rafi Ahmad kaget dan kagum. Oke, jadi e, beli rumah baru nih. Mm Heeh. -hmm. Di 300 m. 300. Keren banget. Berapa tuh harganya? Mau mana deh? Harganya 6 M. Gila bener. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.